kita mampir ke postingan Buddha Lesti kejora satu jam yang lalu mengunggah video, persahabat ya Momen yang tentunya mengharukan sekali Dan pas ini momen yang sangat ditunggu juga oleh kita semuanya Suasana lebaran selalu terasa sempurna bersama keluarga, terutama kedua orang tua, persahabat ya Mudah-mudahan lebaran tahun ini, persahabat ya, kita semuanya bisa berkumpul dengan keluarga besar kita semuanya Amin Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti Mama selalu ada di setiap langkah perjalanan karir yang aku jalani. Berkat support, kasih sayang dan doa mama Aku bisa sampai di titik ini Sayang banget sama mama kejora. Alhamdulillahnya, di bulan Ramadan penuh berkah ini, MS Glow Beauty bikin aku makin sadar, THR paling berharga adalah hangatnya cinta dan kebersamaan keluarga, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat untuk keluarga kita semuanya, selalu bahagia, dan mudah-mudahan tersabat ya kita semuanya selalu dilindungi dari orang yang tidak baik, Amin. Kemudian juga persahabat berikutnya, kita lihat persahabatnya ada video dari Habib Syekh bin Abdul Qadir al Ini juga tentunya nasihat tentang harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita semuanya harus tetap bersikap baik kepada orang tua, karena orang tua itu adalah raja kita sahabat Mudah-mudahan tentunya kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Berikutnya kita lihat juga persahabat, ya makin tentunya nggak bisa melfon dengan live tiktoknya Rizky Bilar apalagi persahabat, besok bakal dihadirkan kembali kejutan vitamin yang akan kita dapatkan dari Leslar yang akan live kembali di tiktok ini persahabat ya, tentunya salah satu momen yang membuat kita pun baper dibuat oleh Leslar kita simak kalimat komentar nih persahabat ya Kerekam gak Min yang sebelum Lesti berdiri buat masak ke dapur Mereka ciuman dulu katanya tuh Aduh Masya Allah Coba leh kita lihat persahabat ya <laughs> Ini tentunya kebahagiaan yang luar biasa Memang mata elang dari Les Lovers ini persahabat ya Tentunya luar biasa Mudah-mudahan sehat terus untuk kita semuanya Dukung buat Bunda Lesti Papa B Semangat pokoknya untuk hidup oleh kesayangan kita Dan kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar di unggahan ini begitu banyak Di antaranya dari aku Priyano Guroho 121398 Masya Allah bahagia terus Leslar Family Lesti bilar jono dunia akhirat sampai surganya Allah subhanahu wa Ta'ala Amin Ya robbal Alamin Ada juga bersahabat tanggapan lain dari akun Instagram Maluf underscore the score, epi mengatakan Pantas Abang Fatih kalau cium juga pakai bunyi Katanya itu Masya Allah Luar biasa banget ya, idola kesayangan Memang selalu paling bisa membuat kita bahagia Jangan lupa juga persabati untuk besok itu jadwalnya Leslar live di TikTok mudah-mudahan tentunya kabar baik selalu kita dapatkan dari Leslar Family berikutnya juga persahabat dari informasi ini diingatkan kembali terus untuk warga Konoha jangan lupa untuk voting Bunda Lesti di ajang SCTV Music Award 2023 yang pertama ketik SMA 7 spasti Lesti kirim ke 97288 untuk yang kedua ketik SMA 8 spasti Lesti persahabat kirim ke 97288 yang ketiga ketik sms 10 masih Leslie kirim ke 97288 itu lewat SMS dan voting melalui media sosial juga media sosial Instagram Facebook dan Twitter dan jangan lupa juga voting di aplikasi video persahabat semangat untuk warga Konoha, mudah-mudahan makin kompak dan makin solid Karena persahabat ya, di luar fanbase Leslar pun ada yang mendukung Bunda Lesti Kita lihat di postingan selanjutnya, yang diunggah oleh akun Lesti al Di sini ada postingan dari akun Dadali Ayam, persahabat di situ mengunggah sebuah postingan, ada kalimat, ada tentunya foto Bunda Lesti Kejuran juga Ini tentunya foto Bunda Lesti untuk voting di aplikasi video namun dibikin salvo kalimat yang diunggah di postingan ini. Saling bantu yuk buat Lesti Lovers di aplikasi video. Saya dari Mutiara fansnya Tiara Andini. Kalau ada kategori Lesti pasti saya selalu vote Lesti juga. Buat fans Lesti juga semoga bisa pilih Tiara juga. Kalau ada nominasi Tiara yang nggak ada Lestinya. Tuh persahabat ya. Fans Tiara saja ini mendukung Bunda Lesti dengan tulus persahabat mudah-mudahan tentunya saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport yang terbaik kita bangga. ternyata di luar fans lesti juga ada yang mensupport lesti luar biasa banget di persahabat. mudah-mudahan selatuh rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik, makin kompak untuk warga konoha dan semoga juga kita mendapatkan kabar bahagia, cedukan vitamin selanjutnya dari lesti dan rizky bilar. Ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh